sini nape nya pinjem? Ini. karena sih ada dua menit lagi. ya nah, ampun lah, Kan janjinya tiap lima menit gantian nape nya. tunggu. tadi kan udah satu video, tapi kamu lanjut lagi kan? aku deh. sini. masya allah. cuaca kan cerah banget. segar, pasti asik I banget nih kalau main di luar. sabar kan Usa. <tongan> Astagfirullah. Jadi kalian dari tadi berebutan handphone terus? Sekarang nih, hmm. dong. Mana sih nih? Emang kalian <tuk> nonton apa sih? Seru banget kayaknya. Kalian nonton game balapan, Uma. Seru-seru deh. Gitu. Terus juga pengen pinjem buat main game robot-robotan. Seru loh, Uma. Oh, yang ini. Iya iya itu tutup. Hmm. Mau tahu nggak mainan yang gak kalah seru sama hmm? game balapan atau robot-robotan? Hah? Main nah, apa? Nah ini? ini dapat. Wow, main layangan. Ini, ya, dipegang sama Nusa. Ya? Seru ini Ra. Hmm. In, seru eh. seru. Gimana kalau kita bikin layangan? Bikin layangan? Gimana caranya? <laughs> Tenang. Uma sudah siapkan ini untuk kalian main di luar. Wah... banget kan Musa. Ayo, uh. terus ini aja. Ra. Yuk masuk, masuk. Nah ini Ra, biar kuat gak masuk angin. Bismillah. Hmm, Rara juga ah, hmm? biar nggak masuk angin dan pintar kayak Kanusa. <tik> hmm. hmm, enak rasa madu. Selain enak juga halal. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abdul lihat di depan ada layangan. Boleh ikutan main layangan gak? Uh, uh. Aduh. Alhamdulillah. Yarhamuqaullah. Yarhamuqaullah. Minum ini dulu Abdul. Hmm? Biar daya tahan tubuh kuat oh. dan bisa menolak angin. Jadi kamu bisa ikut main layangan. Makasih Uma. Oke Dul. Huh?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 Mudah-mudahan, kamu bersyukur. Quran Surat Arum, Ayat 46